Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian, sekarang yang akan kita bahas adalah Hal yang mengganggu ketika kita sedang melakukan ceramah Banyak hal yang kita temui ketika kita sedang berceramah Dan itu mengganggu pikiran kita dan membuyarkan mood kita ketika sedang berceramah Apa saja hal itu dan bagaimana cara mengatasinya? Saksikan terus Soalnya sekalian, dua hal yang mengganggu ketika kita sedang melakukan ceramah atau berbicara di depan umum. Yang pertama adalah ketika kita sedang berceramah, datanglah pembagian konsumsi. Ini hal yang paling mengganggu ketika kita berceramah, datang konsumsi, orang atau jemaah itu menjadi kacau. Lirik sana, lirik sini, ngobrol dan sebagainya. Sehebat apapun seorang da'i, atau sehebat apapun materi yang disampaikan, itu tidak akan pernah sanggup melawan konsumsi. Semua pasti akan meninggalkan perhatian kepada sang da'i, dan akan memperhatikan konsumsi. Karena ini lebih menarik daripada apa yang dibicarakan oleh seorang kustad. Saudara sekalian, tatkala dalam keadaan seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah stop sementara dalam berceramah. Jangan diteruskan, percuma, nggak akan didengar. Sia-sia saja sepertinya, karena konsentrasi mereka buyar. Apalagi di pengajian yang konsumsinya itu di ya. Sodor satu, satu, di -estapet. Itu nggak akan memperhatikan orang ceramah, nggak akan. Pasti akan konsen ke pembagian konsumsi itu. Nah, jadi stop aja dulu untuk sementara, biar aja. Kita, kita ngobrol ke sana kemari aja dulu lah, biar pembagian itu selesai. Kalau dipaksakan, itu nggak akan ada gunanya. Itu yang pertama, saudara sekalian. Lalu sekarang yang kedua, yang mengganggu kita ketika berceramah adalah orang atau jemaah ngobrol. Mereka ngobrol. Ya mungkin karena tidak menarik kok ceramah kita, sehingga mereka ngobrol. Tapi ada aja orang yang, walaupun semenarik mungkin ada aja yang cuek aja ngobrol. Seperti, seperti itu. Solusinya dalam hal kasus yang kedua ini, kita ajak interaksi orang yang ngobrol tersebut. Diberi pertanyaan atau dicontohkan. Dijadikan objek contoh orang tersebut. Pasti kita sedang membahas tema sesuatu. Di situ lemparkan pertanyaan ke orang tersebut. Apalah terserah pertanyaannya yang sedang kita bahas. Atau misalkan ada contoh-contoh di situ. Jadikanlah contoh orang tersebut dengan disapa oleh kita. tatkala disapa itu niscaya akan... Berhenti orang tersebut. Gitu ya. Nah, atau yang kedua, cara yang kedua, tatkala yang ngobrolnya banyak, gitu. Ya. tatkala orang ngobrol banyak, maka yang mesti kita lakukan adalah berhenti dulu sejenak. Sama dengan konsumsi tadi. Ketika kita sedang berbicara, lalu kita diam langsung, yang ngobrol pun akan langsung menjadi diam. Ikut diam. Tapi kalau kita sedang berbicara, kemudian ada orang lain ngobrol, kita terus saja bicara, dia makin asik ngobrolnya. Tapi tatkala kita stop, berbicara, diam dulu sejenak. Nah, seperti itu, itu orang tersebut akan ikut diam dan akan balik memperhatikan kita. Itulah, saudara sekalian, dua hal yang mengganggu kita tatkala kita sedang berceramah dan cara penyelesaiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.